Kilu laku utawi panganan ahli kita bukila halal lagu, perpisiran. Mulanya wah surinder Asia ini kok pulau Ya kalau kok sopo Yahudi Medina. Utawa orang Islam tuh kena seperti. Dan lagi diterusno Kristen juga kena orang no soror bareng. Nggak sampai orang Indonesia ya orang no PKI bareng PKI. Lah PKI beneran Jadi kalau agama Qur'an itu yang anti itu sama aite. Orang-orang yang tidak itu berdua. Mesti banten. Jadi mesti banten. Paham ya. jadi sihirnya Qur'an itu anti sama orang yang tidak meyakini lho, Tuhan. Jadi dalam banyak hal, pokoknya orang nggak meyakini Tuhan itu dilawan. Meskipun ya, Nasrani ya dilawan dari segi trinitas, tapi dalam yang lain-lainnya sering diakui. Ternyata ini kan menyangkut eh sembelian, diakui. Dan. Jadi kalau di segi seminar, terus, wah ini tokoh lintas agama. Jadi ini untuk duit kok. Mereka mau percaya percoyokan percalanan. Karena setelah mengingatkan, saya akan mengerjakan kami ya. nanding seminar terus di kampak itu bagus Kiai itu toleransinya, dok. urusan toleransi, <tid> <ini haji. laughs> urusan toleransi, urusan toleransi, urusan perilaku, nih Terusnya, <tid> <Kau terbuka> kampanye, <tid> no, lakanya, urusan ngaji, terus terlalu kampanye, nih, tapi ini urusan itu, nih, sebetulnya sedih so dolbar, hilul lakukan hal-hal jisirot, waktu amukum, ini kita toleransi menera cerai, utawi pakanan jisirot iya ya, lah, pakanan yang memakan <tid> Islam <tid> jadi <tid> hilul, lah. Wal musonatu wal mu'minat lan wong sing terhormat sangga minat Wal musonatu lan wong sing terhormat tahara ibnal ladina untuk kitab ing kito. Yakhilullahu kumantangi huna ya halal dakawi. Nggih. Nah iki fikih malih sing penting. Dicara asli nase Quran, wong wedok ahli kitab, sik Yahudi sik Nasrani iku halal dikawen wong is. Aja kowe wae lho, wong wedok. Dadi Maspur mengaji temri kula ter. Dadi asli teke mu'sonat. Mu'sonat tak tembunge muan. Wong wedok, wong wedok ah, Wong wedok ahli kitab Yahudi Nasrani oleh dihal win wong Islam lanang. Yeah. Jadi, buatan Swali eh, bukan Swali eh, tiang lanangi Kristen tuh Yahudi. Wong Islam eh, wong cara teorine teori nih, kemungkinan penguasaan wong lanang. Jadi, nak wong lanangi Islam, itu tetap mungkin menguasai bucu Kristen Yahudi. Tapi orang Swali eh, malah nih, di Batak, Sehala wal muhsanatu minal mu'minat, wal muksona minal ladina utul, kitab ningkop jadi wong wedo, malah sampai ngaji fokeng nganti mati lah, orang awal takdir saling silang total itu tetap batasnya wong wedo, jadi wong islam itu oleh ngawin wong islam di jadi wal muksona minal mu'minat, wong islam oleh kawin wong wedo islam lan oleh kawin wong wedo ahli kitab. Tapi bukan terus ini bukti agama toleransi bukan sakit sampai nanti jono kayak kesimpulan berlebihan terus mau terus liar kayak kesimpulan yang kulihat lintas agama. Kalau gitu lintas agama tidak apa-apa. Jadi ruhen diurat kau meresen oleh asal glem doang meresen oleh oleh. Tapi masalah glem tau orang. Nah oleh oleh terus niku asli take Quran terus ada waumanya aku asuh, katus masalah asuh terus awalnya masalah istiqahdia. Ya. Imam Syafi'i ketak darah ini ahli kitab seholiso menurut kau rukin tau mengajinya musuh ahli kitab seholiso loh holiso wafu itu holiso ahli kitab semuanya tercampuri sing imani jeje berapa mereka lima ini itu kan begitu kalau mau ahli kitab lah cari tapa tapa tuh muda ringus pakai Kristen yang gerayu gelim pas nikah ibu nggak ya, kata anak takut takut dunia. ada Jamal Mirdad keyakinan ini nggak nonton lagi jadian anak cara gue lo nggak nonton gue nggak ada yang nih gue Islam beradu kristen Aku ragu atheis mungkin Mustofa nggak ada apa-apa ben apa mungkin kalau mungkin tapi itu teks ya? jadi ini menunjukkan Quran tuh yang paling anti itu sama atheis sama orang yang tidak berdua. karena dalam banyak hal Quran tuh mau ngaku Yahudi Nasron dalam banyak hal di ya, tidak semua tentu Serti mau dilawan. Quran bolak-balik mengatakan Akidanya jelas dilawan. Trinitas jelas dilawan. Tapi dalam banyak hal, Quran mengakui keberadaan hati kita. Karena tetap dianggap lebih baik. Orang bertuhan tetap dianggap lebih beretika, bermoral ketimbang orang tidak bertuh. Sampai jadi presiden. Mimpin orang bertuhan tetap lebih mudah. Karena kalaupun undang-undang negara itu belum optimal. Kalaupun hukum-hukum negara belum optimal. Kepolisian negara belum bisa mengawasi tentara belum bisa mengendalikan orang beragama tetap takut bikin kerusuhan bikin apa karena mereka sebelum ada negara sudah takut tuh tuhan ya, ini benar tapi kalau orang nggak beragama kan tidak ada yang kita ya, itu kenapa di sini sering disamakan masalah makanan bahkan masalah perkara perkara bahwa memang dalam adaptasi itu syaratnya ketat inovasi wonocoli sonopo tapi kalau benar kepengen bakat detil mas bakat Betapa kesering sekali ahli kitab disejajarkan dalam hukum-hukum ini. mereka tetap cara sampean hubungan itu lebih gampang. Sampean titip duitnya pendeta sak miliar. Abednya PKI itu gampang pendito. ke pendeta duitnya pendito. Dia badannya. Sampean titip duitnya gak punya Pausuanus. Dua ribu dua ribu dua percaya dua ribu dua ribu dua ribu dua ribu dua ribu dua ribu dua ribu sama ribu yang akhirnya mudah itu kenapa di Quran dia biasa disebut ahli kitab ahli kitab disajikan sama Islam. Islam dia cuma jangan kebablasan terus sampean wah ini pluralisme cocok ini wah ini berarti benar yang liberal jadi lintas agama itu tidak masalah ini nah, sampean dewe sing kayak kesimpulan ngono enggak betul nah aku lo tak sebut nah, dalam hal ini terus masalahnya ini gitu tuh oh, paham gitu terus sampean terus terus terus ngomong nggak salah natijem nggak ada aku karuan nggak ada aku boleh sama nempuh dia tu boleh kayak Sanurangko, Sanurangko malah Tapi jelas Kalau Tapi nak kelar muda, muda kuat dia standar Wis saking ngawin Cina tapi mungkin aku itu manfaat ukuran terus dibiayai semua hukum biaya biaya pertama termasuk biyen zaman nang sarang mun darani alim kerja trauma saya itu melawan hukum yang berlawanan sama koran kan kita lucu koyo pula pulau nak santri di satu sisi ini, kalau ngomong tenang, pengen ini masjid, ini sengaja kita beri Di satu sisi kita santri itu kan yakin, tiap hari kita tuh ngaji, alat rojil, nafkah ahli, wa wamental jamu, nafkah kau tuh wong lanang wajib ngurmat baju. yaitu kupanggona ini tempatnya, ini betul. Ngaji Quran diari jalur kau wamunah wamunahalan Tapi di saat yang sama kita punya mitos, di mana ukuran ilmu manfaat nak nggak yang ngurut, mantu wong suge, tapi duduk manis, ini betul. Kokjo menyangkut jihad di Northern sering ngamuk Mas Romanto. Wong Islam hukum walak terutama santri. Di satu sisi zaman sampean ngaji koran, cebok apa lo cebok gue ngaji tafsir, tetep gue aja hidup ya abadi. Gue ngaji hat, terus tingli gatno duit, pasti gue urun. Oke, gue santos duit artinya gue urun, ya urun duit an, fushiko. Tapi di saat yang sama gue 2000 mitos ukuran ilmu wisman manfaat. Duit untuk tekode, ini aku lama <laughs> Di satu sisi mental jihad itu kamu melibatkan uang Gue bro. Di satu sisi kayak meyakini ukuran manfaatnya nah Duit tekojek teko Itu <laughs> bener dia <laughs> Memang nyatanya nggak Saya juga sering ngalami Saya itu mengalahkannya Saya itu termasuk orang alim yang ingin mendekati ideal Buatan perilaku, buatan akidah oh, Pokoknya saya tetap kerja Karena dengan kerja saya punya uang bisa urut Meskipun saya tidak bisa mengkiri fakta Rohman, Allah, oh, kalau sering salami tembel, ini kalau ngomong jujur. Tapi justru sampai pas disalami tembel terus bergaul ukuran, nah ukuran sukses saya dari Wongalim alamat ilmuwan berat, duit terkodir. Tegas <laughs> awalnya. <laughs> nah itu tetaplah, mereka cenderung baca itu tetap diam. Ya. Balikku. Sare at Quran buat wala walid, buat jamusolat, buat atus, zakat zakatnya keizakat atau nomor zakat. <laughs> Buat apa lagi paling pintu tetep Watulan wa ngekeis Dua kaki aja kaca, orang iso pakai tampilan Pepe nombor jakat terus Watulan wa ngekeis nombor kedai <laughs> Orang iso tutup sari ake koran Diwati musola Wati tu, jakat tutup kulit musola Jadi artinya apa yang diajurkan Quran Tep setan Memberi zakat Soal ke nombor tukdir Tapi sampai udah disarei Lu <laughs> pinter nunggu Sampai lurusnya kini upek tek sampai udah wis dadi selama ini kan enggak di satu sisi ku yakin kebenaran Quran. Di satu sisi ku demi mitos tersimdih dhewe. Mumpung sampe tobat mumpung ngaji be kula. Klirune. Silaku iki. Lu kula nu menangi, ya kula ngomong jujur. Takone balung-balung. Kula niku kenate ketua ma'arif pencaran. Cara teng mriko wis wong ahli ketua ma'arif. Kula kerja wong profes. Gus wong alim kok kerja. Oh mana? Pas nunggu gue, mantu suke barang, alamat amat animal fat, apa itu? Wah nunggu gue matenu, curi aku paling alim, gue mantu manung barang, mulai kiai gede, kiai kere, wawung wong, <tum> <tum> <Halo, Abi. tum> tapi akhirnya gue petai punya manfaat, wabah petai matun apa? Tapi kulau ini kan alur Quran, walau amat manfaat, muraman faat, berkeilmu, senglawan Quran, walau amat Quran hukumiku, anak Rizal lu kau kamu nalar aku pasen no, nisa, kau kamu Malik Qur'an dia memanfaatkan <tuk tangan> Malik Qur'an dia memanfaatkan Itu itu kepercayaan nah, Bapak saya tidak mau dirimu Bapak saya tidak mau dirimu Bapak saya tidak mau dirimu Orang itu benar-benar Jadi saya tidak kerja itu Kalau itu juga saya tidak tahu Secara krisial ketemu rumah itu akhirnya Bapak saya tidak menemati ibadah Saya itu diketukkan batang bantal, tapi pas baru saya paling Mas. Baru wali Abdul. masih wali di universitas. Tapi yang jelas, wong alim masih yang diambil, guys. Uzaga kumpul uang gitu. Berkebodoh, uzaga senang, kumpul uang gitu. senang. berkebodoh terus soal urusan. Lalu, kalau ngomong, baru mantep. Eh, ustadz, kumpul uang. itu manfaat gini, apa kumpul uang mesti nanti Gua mau di saling gak bisa lihat aku salam kenal. Jadi, saya aura kenal gara gak kenal gue. Heeh, gara-gara Aku mau di orang Ngorok, mau Salah <guluh> <guluh> mau ikan gak masalah. Tapi, <guluh> <guluh>